Oke, okay, kali ini aku akan memberitahu kalian 3 resep agar otot kalian tumbuh lebih cepat Let's go! yang pertama ada pola latihan salah satu dari ketiga faktor yang paling penting adalah pola latihan karena saat kita latihan, untuk kita mendapat stimulus agar untuk kita menjadi lebih besar jika kalian masih bingung dengan pola latihan apa yang cocok untuk kalian, kalian bisa tonton video ini oke, yang kedua ada pola makan sekeras apapun kalian berlatih di gym, jika kalian tidak mengatur pola makan kalian, hasilnya sama dengan nol kenapa? karena saat kita latihan, untuk kita hanya dirusak dan saat kita makan yang banyak, terutama makan banyak protein, otot kita diharapkan bisa menjadi lebih besar Jika kalian masih bingung makan sebelum atau setelah latihan, kalian bisa tonton video ini Yang ketiga, pola istirahat atau jam tidur kalian Istirahat merupakan faktor terpenting dalam membangun otot Kenapa? Karena saat kita istirahatlah otot, -otot kita dibangun, dia dibentuk saat kita istirahat Jadi maksimalkanlah jam tidur kalian, minimal 6-8 jam Oke, okay, tiga faktor itulah Faktor terpenting untuk membangun otot kalian. Tiga faktor itu seperti neraca keseimbangan. Jika salah satu ada yang tidak seimbang, itu akan berdampak pada perkembangan otot kalian. Oke, jadi itu adalah tiga faktor terpenting dalam membentuk otot kalian. Ada pola latihan, ada pola makan dan pola istirahat. Tapi dari ketiga faktor itu, ada yang lebih penting yaitu konsisten. Kalian bisa saja sudah memenuhi tiga faktor di atas, tapi jika kalian tidak konsisten menjalaninya. Ya, hasilnya sama dengan nol, bukan konsisten selama beberapa minggu, beberapa bulan, ataupun beberapa tahun. Kalian harus konsisten seumur hidup kalian, jadikan ini sebagai lifestyle, karena dibalik tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Andrasena, sampai jumpa di video selanjutnya, and stay aesthetic.